dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Lesnar, tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bami menegak menyuguhkan info-info info menarik dari Les dan Rizky Bila di kabar pertama, kita awali dengan postingan Cidukan BBL yang lagi main barang dengan sepupunya yang ganteng luar biasa. Masya Allah, Kak Dorian, percaya badia? Mudah-mudahan tentunya semakin banyak doa-doa baik yang diberikan untuk keluarga besar Leslar, dan pasti kita bangga banget ya, begitu banyak orang-orang baik yang sangat tulus dan mencintai keluarga Leslar. Kita lihat juga bersama jadi kalau komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun, Senja Leslar mengatakan, saking banyaknya mobil-mobilan, abang mau naikin semua, jadi jangan heran kalau dia naik turun. Dijamin ngasuh El yang mau diet, lumayan ngeluarin kalori, saking aktif anaknya dan rasa ingin tahunya tinggi. Wah, insya Allah ya? kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabatnya jeda kabar juga untuk warga konoha dari vlognya yang selalu entertainment Alhamdulillah sedikit lagi tentunya tembus satu juta viewers walaupun untuk trendingnya turun di nomor 3 trending untuk saat ini tetap semangat kita tembuskan di angka satu juta viewers untuk vlog perdana persahabatnya vlog perdana yang setelah rilis tanggal 24 kemarin spesial untuk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar kita lihat juga informasi dari L2B untuk cara supaya cepat trending di Youtube yang pertama putar video minimal 3 detik yang kedua pakai akun berbeda pas streaming atau maksimalnya 5 kali jika pakai satu akun jangan melakukan reply Jangan sampai dianggap but. Yang kelima, selingi pemutaran dengan video lain Kalau itu cara supaya cepat trending di Youtube Ikuti langkah ini ya Kalau mau terus pertahankan trending video di Youtube Atau membuat konten-konten Leslor Entertainment Trending semangat Bismillah, mudah-mudahan makin kompak, makin solid Untuk warga kunohan Support dan dukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya, pertama kita lihat juga ada cedukan vitamin juga untuk warga Konoha. Kali ini ada momen spesial lucu dari Abang Fatih ketika menghadiri acara ulang tahunnya Amina. WBL di sini terlihat lagi nginjak sepatu nih, ya Ada aja aksi yang tentunya selalu membuat kita gemes melihatnya, Abang Fatih. Memang selalu membuat kita bahagia dan bangga Kita lihat juga kelima caption yang ditulis oleh akun Fatihnya Leslar Maaf ya abang nggak sengaja ngejak sepatu kakaknya Aduh Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk BBL Selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua kami. Dan untuk berikutnya persahabat Ada cidukan juga tadi sore Kak Meri tentunya masih di rumahnya Leslar Aduh lagi main bunok lagi nih persahabat Namun kita dibikin salpok Bapak Bilar nih kira-kira apa habis lagi makan apa tuh persahabat enak dan tentu sangat menikmati sekali dan selain juga persahabatnya kita lihat juga diunggahnya kak Mary empat jam yang lalu persahabat memposting video paien tentunya payen OTW pulang ke kampung halaman hari ini masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk paien dan mudah-mudahan tentunya bisa kembali lagi ke Jakarta dan bisa untuk selalu melindungi tentunya membimbing Leslar. Amin. Kita lihat juga selanjutnya persahabat ya selain Pak en dan Kak Mary yang tentunya ada di rumah Leslar hari ini. Kita lihat juga nih persahabat ya, ada tentunya cidukan pasangan Babaji dengan Kak Sania yang ternyata WK nya juga di rumah Leslar. Rosyella. Mudah-mudahan Selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kemudian untuk berikutnya persahabat Ada aja kelakuan yang bikin ngakak nih Memang ketua kelas ini selalu membuat ramai Kita lihat percakapan tentunya pesan WhatsApp Dari admin MRB persahabatnya dengan Papa Bilar Ini itu tentunya ketawa ngakak banget nih isi pesan WhatsApp-nya. Mudah-mudahan selaturahmi dan tentunya selalu memberikan kebahagiaan untuk banyak orang. Kemudian juga selanjutnya, ada momen hidupkan masih saat Lestika menghadiri ulang tahunnya Aminah. Kali ini persahabatnya tiba di acara, langsung disambut hangat oleh tentunya Asanti, langsung dipeluk, langsung di oh, aduh Masya Allah, langsung dicium juga oleh Bunda Asanti. Mudah-mudahan, Mas ya, Lesti Kejora selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Alhamdulillah, kita bangga. Dan pastinya, semua juga terharu saat melihat momen ini. Terima kasih banyak yang sayang ke Lesti Larin Abang El. Makasih banget ya untuk Bunda Ashanti. Dan kita lihat juga bersama di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan diantaranya dari akun Cahyati 8482 Masya Allah begitu tulus sayangnya Bunda Asanti sama Bunda Lesti Masya Allah makin bangga dan kagum Dengan idola kesayangan kita pastinya